Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo buddhaya Rahayu Sagung dumadi Kalis ingrebedo niringsambikolo Alhamdulillah yurabil alamin Wassalatu wassalamu ala Asrafil abiyya wal mursalin Wa ala alihi washabin acama'in Amma Pertama-tama Marilah kita semua panjatkan puji syukur Kederaan Allah subhanahu wa ta'ala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 Dan agar tidak terjadi salah kesalahpahaman, kami harapkan Ndoro menyimak sampai habis penjelasan kami agar Ndoro dapat mengambil hikmah yang positif. Lalu silakan bagikannya ke teman-teman media sosial atau ke komunitas-komunitas Ndoro agar informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat juga bagi yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang Dongeng yang dibawa oleh burung perkutut Berikut adalah pemaparan kami Menurut dokter yang kami ketahui Burung perkutut dipercaya memiliki ketua atau kekuatan mistis tersendiri bagi pemiliknya kepercayaan pada kekuatan mistik burung perkutut ini sudah ada secara turun-temurun terutama pada masyarakat Jawa punya suara kicauan khas dan istimewa burung perkutut merupakan tipe burung yang banyak disukai warga tingkatan kebelaran yang besar menjadikannya menjadi partisipasi yang tidak sampai mangkir dari festival nasional tiap tahunnya tetapi siapa menduganya di balik dibalik puleran burung perkutut nyatanya mempunyai dongeng yang sudah merebak di publik tanah air dongeng semacam apakah itu? semakin mencari informasi tentang burung perkutut dari tutut nular yang kami ketahui semakin banyak pula mitos, legenda, tua dan yoni yang menggambarkannya dalam sejarah perjalanan peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis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 Katuranggan merupakan gabungan dua kata, yaitu katur dan angga. Katur itu berarti ilmu dan angga itu berarti badak Dalam ilmu katuranggan itu terdapat tuah. Tuah itu petuah, bukan perkara tentang makhluk gaib seperti kodak Yoni itu gambaran bentuk tubuh. Jadi perkutut yang memiliki baik adalah burung perkutut yang memiliki katuranggan yang baik. Materi yang kami dapatkan bersumber dari beberapa hanya pertajarkan dari tutur latar yang kami ketahui. Perkutut seolah tidak sempat bolos dari festival nasional yang diadakan setiap tahunnya karena suara yang khas serta menarik atensi bila sang perkutut memenangkan festival itu harga jualnya tidak meroket dengan cara datang-datang tidak tanggung-tanggung tingginya harga jualnya bahkan dikenal telah menggapai nilai miliaran rupiah Punya harga setinggi langit Tidak asal-asalan orang yang dapat memilikinya Dengan harga besar yang dipunyanya Normal dijadikan bagaikan tolak ukur buat memastikan Status sosial seseorang Tidak sering pula Burung satu ini juga jadi Pertandingan memperlihatkan Yang lumayan bergensi Untuk para pecintanya Tingginya peminat dari kalangan terletak Buatnya jadi mater rebutan buat dapat memilikinya Meski biaya lumayan besar Tetapi suara yang dihasilkannya tidak sempat mengecewakan Dongeng istimewa yang berasal dari warga Jawa kuno Ataupun Jawa ini lumayan menarik atensi karena kegegenan itu mengaitkan antara seorang laki-laki berusia dengan tingkatan kemapanannya, karena tiap laki-laki yang sudah tiba umur berusia, hendak kira bagaikan laki-laki asli kala mempunyai burung perkutut. timbulnya dongeng itu tidaklah tanpa alibi yang nyata dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif fungsi dongeng adalah sebagai hiburan dan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral hal itu disebabkan karena cerita dalam dongeng banyak yang melukiskan sebuah sindiran dan kebenaran berisikan pelajaran moral Unsur-unsur dongeng terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, penokohan, dan amanat. Dongeng merupakan cerita sederhana bersifat fiksi di mana unsur-unsur yang ada di dalamnya hanya rekayasa dari pengarangnya. Dongeng bisa berisi peristiwa aneh pada zaman dahulu sehingga termasuk dalam cerita tradisional. Melalui dongeng, nilai kepercayaan dan adat istiadat masyarakat jawa juga dapat tercemin Cerita tradisional adalah cerita penyebaran disampaikan secara turun temurun Oleh karunia itu, pengarang atau penulis dongeng biasanya tidak dapat dikenal secara pasti Cerita tradisional dapat disebarkan secara luas ke berbagai tempat Kemudian cerita itu akan disesuaikan dengan daerah setempatnya Maka daerah terkadang dongeng di suatu tempat akan sama di suatu tempat lainnya Tingkatan kemampanan laki-laki asli itu Sedang berkaitan akrab dengan pakem warga Jawa yang dipegangnya Dimana warga dulu punya prinsip lima wasto Ataupun lima perihal yang membuat hidup si laki-laki jadi lebih sempurna Prinsip itu terdiri dari Wisma atau rumah Rumah bagi orang Jawa tidak sekedar tempat Tinggal saja melainkan juga suatu simbolik bagi pemiliknya dengan begitu kedudukan rumah menjadi cerminan kepribadian dan kehidupan penghuninya Menganalisis rumah tradisional Jawa sama dengan membahas manusia Jawa dan keberdayanya secara utuh Ataupun struktur bangunan rumah Jawa merupakan susunan ruang Yang mencerminkan satu bangunan khas seperti pendopo, pringitan, dalem, dapur, gantok, dan gadri Relasi antar susunan ini merupakan struktur yang proses perwujudannya sangat dipengaruhi mitologi dan kosmologi Jawa. Ini berarti bahwa rumah tradisional Jawa bukan sekadar tempat untuk berteduh, fungsi praktis, melainkan juga dimaknai sebagai bentuk perwujudan dari cita-cita dan pandangan hidup atau fungsi simbolis. Curigo atau keris-keris dibuat oleh seorang yang disebut empu, dengan dibantu oleh beberapa pekerja. Proses pengerjaan ini menunjukkan bahwa manusia harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Mereka juga harus berdoa kepada Tuhan sebelum memulai pengerjaan yang menunjukkan bahwa manusia harus selalu memohon bantuan Tuhan agar setiap kegiatan dapat berjalan lancar Turango atau Kuda Bagi masa kejawa kuno, kuda merupakan alat transportasi utama Kuda itu sangat kuat, bekerja keras dan punya kecerdasan Kuda dalam berbagai budaya dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan Kuda itu juga seperti manusia Ada yang sifatnya penurut, ada yang agak usil atau nakal, bahkan ada juga yang jahat Kuda yang jahat itu akan berusaha mencelakai penunggangnya Dia tidak akan berhenti sebelum menunggangnya celaka misalnya jatuh atau terinjak Tetapi tidak semua kuda seperti itu Karena itu untuk memilih kuda seorang mesti tidak saja menentukan hanya karena pertasaran bentuk atau keindahan fisiknya saja Namun juga harus dipertimbangkan sifat dan karakter kuda tersebut Dengan begitu akan lebih memudahkan aktivitas berkuda yang akan dilakukan Karena akibat milik kuda yang salah, target menjadi berantakan Pekerjaan tidak selesai, bahkan hadir bencana Masih ingat cerita tentang Aryo Penangsang dan kuda jantan yang bernama Gagak Rimang? Ya, Gagak Rimang digambar sebagai kuda jantan yang gagah, berbulu hitam kilat dengan bulu leher yang lebat. Gagak Rimang sangat setia pada tuannya, yakni Aryo Penangsang Adipati Jipang, Panolan. Tangenan, gangsa atau Selir Kata kelanganan dalam bahasa Jawa modern artinya adalah kesenangan atau hobi. Bahkan kata ini memiliki makna selir pula. Kata ini memiliki sejarah yang menarik. Kata dalam bahasa Jawa baru ini tampaknya berasal kata Jawa kuno kalangan, kalangon, dan kalangwan yang merupakan turunan dari kata langung. Dalam bahasa Jawa kuno kata ini berarti adalah Pengalaman estetik pencari keindahan, keindahan, keindahan alam, puisi, punjung, pavyun, tempat untuk senangan istirahat, dan lain keadaan sekeliling yang indah. Adi, terpesona oleh keindahan kecintaan, kekuatan oleh perasaan rindu. Mulder sendiri menggunakan kata kalangwan sebagai judul buku yang mengulas sastra Jawa kuno Jadi kesimpulannya kata kalanganan artinya bisa hobi atau kesayangan dalam bahasa Jawa baru Namun dalam bahasa Jawa kuno artinya ialah keindahan Atau pencari kian keindahan dan sebagainya Garwo atau istri Garwo ungkapan ini adalah filosofi menurut budaya Jawa yakni sebutan kehormatan bagi seorang istri. Garwo sering diakoninkan sebagai kependekan dari kata sigaraning nyowo alias belahan nyawa atau belahan jiwa sang suami. Ini menaikkan garwo syarat akan filosofi dan makna yang mendalam terhadap ikatan pernikahan antara dua anak Adam. Indi ini ison alim, iku nek istrine orang pati ngurusi dunia langkit mat pol karoswamini. Nek kue milih bujo sing pinter dunia, kue sing kudu wanita rakat. Nek orang wanita rakat, yolurunone bujo sing ahli sikhir. Kuenese sing mikir dunia alias kerja Intinya, untuk mendidik anak yang alim. Jika istrinya tidak begitu mengurusi masalah dunia dan totalitas berkhidmat kepada suaminya Jika memilih istri yang pandai mengurus masalah dunia, berarti kamu harus kuat untuk terakat Jika kamu tak kuat terakat, ya carilah istri yang ahli dalam berzikir. Kamu yang berpikir masalah dunia alias bekerja Kukila atau buruk Di balik kepuliran dirinya Nyatanya Perkutut memiliki bermacam kenyataan istimewa Yang bisa jadikan sering dikenal orang lain Tidak hanya terdapatnya kenyataan menarik gila satu ini juga terselip dongeng mengerikan Yaitu membuat bulu gitok merinding Tetapi warga Jawa Kuna menjadikannya selalu ikon kemapanan seorang laki-laki asli Janganlah dapat meliharanya Apalagi dengan biaya yang besar cuma so orang khusus saja memilikinya. Bila berdialog perial hewan yang sangat loyal, beberapa orang hendak berpikir anjing selalu ku tanggapannya. Tetapi tidak untuk warga Jawa kuno yang menyatakan perkutut jadi binatang yang sangat loyal di dunia dari hewan yang lainnya. Bukan hanya pemikiran belaka, tetapi perial itu dibuktikan dengan kembalinya sang perkutut ke sangkarnya. Berakhir dilepas kembali di lingkungan aslinya, walaupun dilepaskan sedemikian itu saja tidak tahu kenapa perkutut hendak selesai kembali ke sangkarnya. Jika pun melambung bebas, tetapi mereka... Cuma berkeliaran di dekat kediaman saja Berakhir melambung leluas di angkasa Mereka hendak kembali mencari sangkar buat istirahat Oleh sebab istimewaan itu Pemilik rumah tidak hendak merasa cemas Kalau kukila itu terbebas Cuma butuh menaruh jebakan di luar rumah Sang burung hendak kembali sebagai dikala setelah itu Tidak hanya sebab kesetiaannya Nyatanya burung satu ini juga menaruh kenyataan istimewa yang tidak kalah menggemparkan Karena burung ini dibilang dekat dengan bumi gaib Paling utama dalam aspek pesugihan Dari tutorial yang kami ketahui Di antara banyak tipe pesugihan yang terdapat Nyatanya salah satu antara lain sedang akrab kaitannya dengan sang perkutut Keakrapan yang dipunyanya membuat bermacam dongeng persebaran di publik punya ketentuan penting yang wajib di dipadati alhasil tidak asal-asalan burung perkutut yang dipakai kalau seorang sukses menciptakan perkutut ini si over akan terus menjadi banyak terus menjadi kerap kukila itu bernyanyi kekayaan pemiliknya akan meningkat jumlahnya agar dapat memperolehnya dibutuhkan upaya keras dengan bermacam-macam dan berbagai tirakat.